Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban Di halaman 123-122 Bahasa Inggris My Next Word Class 4 Baik Kita akan jawab di halaman 122 Number one, Di sini ada gambar sepeda Berarti kita akan menuliskan apa sih bahasa Inggris dari gambar sepeda ini? Berarti bike. Kemudian yang ini apa? Ini adalah pedicab atau becak. Kemudian gambar yang ketiga itu jelas-jelas adalah mobil atau bahasa Inggrisnya adalah car. Kemudian number four, ini adalah sebuah kapal kecil atau biasa disebut dengan boot. Jadi kita tulis boot. Kemudian yang nomor 5 adalah kapal yang kita tulis dengan shape. Kemudian yang keenam itu adalah gambar bus. Berarti kita tulis bus. Number 7. Ini adalah gambar pesawat. Berarti kita tulis pada gambar pesawat. Pesawat ini adalah plane atau pesawat. Kemudian berikutnya. Ini adalah gambar truk. Berarti kita tulis truk. Nomor 9, ini gambar helikopter. Berarti kita tulis helicopter. Nomor 10, ini adalah gambar kereta api. Berarti kita tulis dengan train oke okay. next kita akan memasangkan uh, gambar dengan kalimat yang ada di sini ada kalimat dari A sampai F kita akan pasangkan dengan yang mana misalkan gambar nomor satu itu pasangannya yang mana oke okay. namun kita akan lihat dulu kalimat-kalimatnya agar nanti kita bisa memasangkannya dengan yang mana oke okay. yang A Mother goes to the market on the foot. Nah di sini ibu pergi ke pasar dengan jalan kaki. Nah mana ibu yang pergi ke pasar? Yaitu yang mana? Oke, kita akan tuliskan di sana. Misalkan dia ibu pergi ke, ke pasar itu adalah A. Berarti kita tulis di gambarnya itu adalah A. Oke di sini kita tulis A. Oke. Kemudian yang B. Mother rides a bike. Around the town square. Nah, di sini, Made mengendarai sepeda ya untuk pergi ke menara. Oke, berarti jawaban B ini yang mana pasangannya? Yaitu yang ini, ya, B. Kemudian, C. Mr. Udin, gas walk by motorcycle. Nah, di sini, Pak Udin pergi ke tempat kerjanya atau ke kantor Menggunakan sepeda motor nah, Mana Pak Udin yang menggunakan sepeda motor? Nah, di sini ya Ini adalah Pak Udin yang menggunakan sepeda motor Berarti ini adalah C Kemudian D Stress Maria goes to the supermarket by car. Nah, di sini Maria Pergi ke Supermarket atau pasar besar Menggunakan mobil Berarti yang ini ya Dia menggunakan mobil Berarti yang D adalah yang ini. Oke, berikutnya. E. Mr. Surya goes to Jakarta by plane. Nah, Pak Surya pergi ke Jakarta menggunakan pesawat. Mana ada gambar pesawat? Yaitu yang ini. Berarti yang E adalah yang ini. Oke, berikutnya yang terakhir adalah. Aisyah goes to school by pedicab. Aisyah pergi ke sekolah menggunakan becak berarti yang ini ya ini adalah F oke okay. baik adik-adik nanti kita akan lanjut ke halaman 130 dan 130 sekian 132 Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh